Isra' Mi'raj ni satu mak jizak Rasulullah SAW berlaku sebelum Nabi Hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'an hudah Qaul rabbi shrahli sadri wa yasri amri wa hlulukhlatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluk al hudah wa wal Rabbana, anfusana, Rabbana حسana, حسana, <coughs> Alhamdulillah. Uh, pada malam ini insyaallah tadi sedikit pengajaran daripada Isra Mi'raj yang sama-sama kita tahu Uh, Isra Me'roh ni satu makjizah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku sebelum Nabi Hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mananya Nabi dok di mekah lagi lah. ini nah, hak secara umum. Uh, cuma kita nak tahu kata mudah-mudah israk ni jala malai lah asra jala malai israk jala waktu malay mi'raj Ma tangga naik ke atas mi'raj <coughs> jadi kedua-dua tu berlaku pada satu malay israk bermula daripada Mekah nah kata seterusnya di rumah ummu hanif sepupu nabi uh, kemudian di kepada al-masjid al-aqsa aka taras tengah hinat qarnabi tudu di baitullahil haram sendiri daripada masjidil haram kepada Al-Masjid almasjidil aqsa hatta jelah dalam alquran dah minal masjidil haram ila almasjidil Al aqsa amra Al daripada masjidil aqsa naik ke langit tiap-tiap lapis langit terjumpa dengan nabi tu nabi ni nabi tu nabi ni sampai ke langit ketujuh jumpa dengan nabi allah ibrahim alaihi salam ...naik kepada Sidratul Muntaha dan naik sampai ke Al-Baytul Ma'mur. Saya masuk ke sana. Bagaimana? Oh, ini benar-benar ghaibiyat. Benar-benar ghaib. Benar -benar ghaib. Al-ladhina yukminu Nabi'il-ghaib. Itu. Orang yang beriman dengan benar-benar berima. ghaib. Percaya kepada benar-benar ghaib itu di antara alamat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Bui meh bi meh ni maksud women, bui meh benda horak ikdah. Orang tu bui meh, bi meh gap. Bui meh benda horak, eh hak tak nampak, hak tak boleh cahaya, tak boleh tasawur, tak boleh tegambar ngaka. Boleh tak boleh nak tak ngaka. Nak pegu ngaka, ngatakak, tak boleh kirimu siapa bila-bila. Cuma kalau nak pegu tu boleh. Nak pegu nak buat perbandingan tu boleh. learning tu dia panggil ada rew kuat Tak tahu apa kalangan lor ini boleh buat? Lain jalan. Nah, manusia buat, Cina buat, kereta api, kecepatan tinggi. Lain tak tahu apa tu. Ribu kilo. Nah, uh, Makohmadinoh tu 2 j daripada 7 j kita nak naik kata. Nah, tetapi dia 2 j. Siapa? Lain. Yeah. masa Masanya jeng dulu berapa, tak tahu? Nah, sepuluh j lebih naik kata nah ah tadi landu وجه lebih lebih pada tuan ada, ada lagi tapi hok hok hok manusia doa ni rew kuat siang rew kuat siang ke tau bodoh mari Allah hok ni orang biasa dia tahu saya saya dia lari ni satu satu saat ni berapa berapa ribu kilo dia pergi matahari dia nak mai suluh ke bumi ni guna masa berapa jam tak, tak, tak ingat tu. ngaji juga terlupa berapa minit nah dalam lima kalau kita boleh cari dalam Google nak ada. Nah, Apabila kanda sangat tip, maka kena topi, tapi pulau saya lagi nanti. Nah, dia ada berapa minit? Nah, tak sampai 10 minit, tak apa. gitu ya, minit-minit minit gitu. nah, tak ingat. Nah. <tuh> Jadi, kalau kita nak pergi boleh, tengok otak, tapi semata-mata tengok otak, tak boleh nak pergi. Otak, Scott, kenapa minit? Kenapa Aladzina Al yudminu Nabilul Ra'iq. Jadi, benda Israq, Ma'raq ni, benda Ra'ib. Kita tak nampak. orang hak duduk masa tu pun, tak nampak juga. Tak tahu. orang hak duduk pada masa tu, duduk mekoh. Duduk tidur sekali dengan Nabi. Nah. Tak tahu juga. Duduk sekali dengan Nabi, orang-orang duduk percara dengan Nabi, tak tahu. Sebab, jalan-jalan malah. Pagi, subuh, belum subuh, siapa cokoh. Tak tahu suponga kita gi bakak dah tepi rumah. Bakak kita dah sanggih dah. Gi malam nak gi gi pagi tadi. Flight ride, tukar naik kapal di Najah. Lepas tu pukul apa sampai dah rumah? Bismillah sampai dah rumah. Nah, ambar isyak boleh dia tak ada. Subuh dah dah nampaklah. Jadi tak tahu orang okay. kapal dia kita gi bakak tu. Jadi kalau ayat masa masa 50 60 tahun dulu kata gi bakak ai hey, orang kata saya gin gaguman tu orang pergi bak nak kata pi 12 je 14 je satu-satu ni pagi pagi itu siapa nah uh, tu call call callตอน saya pada masa dulu pasal lu ayat kata si mu gi gi bak klik ai call jugak si mu si mu ataupun gapo ku orang dia mai ayat kata kau gi bak nak guna klik 10 je sapa rumah pagi gi takleh kuoya Misalnya kalau kuoya kita yang kau kita tak percaya nah sumuk tapi kalau sumuk tu dia gi duduk dalam apa dia gi duduk dalam baju kok dia duduk dalam baju kok kau kita nak pergi bakor siapa patullah dia keoya kau gua ya oh kau we tak tahu nak naik lagu mana ini. Nai pun pening pala-pala dia tu. Lagi tengok bandar tengok kereta banyaknya. Nah, kabar-kabar mai sampai sampai saya buat mengguluk. Kenapa dia duduk dalam dalam baju-baju hok baju orang gebak. Sekali Nabi pun duduk lagu tu. Dia, dia, duduk tiga. dia buruk, gi Singapura je duduk kedati. Je bu, rak wok gi. mai ajak. Ha, main, ya. ha jadi nak ibarat kata Nabi tu supang asimu. Gana. Dia duduk taslak buruk. Buruk wok jadi tak ada tak ada benda yang apa dia kita boleh mikir sebab tu dalam kejadian Isra Mikraj ni hak mana satu ibrah yang kita bolehnya maknanya kita serah benar-benar hak pasal cerita kron eh, cerita nabi cerita ni serah kepada hati kepada yakin jangan dok guna otak guna otak ni pala saludah Nah, guna otak tak boleh nak timbang. Nah, tak boleh nak timbang. Sebab tu, pokok -po masa dulu ke, kan? pokok -po Abu Jahal, pokok -po masa pokok -po saudara Nabi, Abu Lahab, semua ni marah pada pada Nabi Muhammad. Mun nak Oyak bin Aminya ke, Muhammad an ahli hadza jama'atan. No, Mun Oyak benar Amin aku ni aku, kok ngaruk gini ni. Aku ni nah no, ada pacung ada suara, ada nak gejalak kok tukok ni nak sorak, janji dengan demo nak sorak ha, nego. Yok nak ambil. Hari tu, hari hak munding panggil itu. Apa, kapal bawa panggil mai? Koyak kata dia jin masih aqsa masuk atau gi apa dia di langit merok pulak dah. Benda tak ada masuk akal, benda tak masuk akal. Nah, tu dia jadi pakak mukir lakukan. Dah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pah kalau kita ngingi duduk boleh terima kejadian islam merok sebab saya doa yang boleh timur apa dia syurga, neraka azak kubur, syirak, Nah sungai dalam syurga mungka, naki, hukumlah okay, na kita tak nampak kita sirak saja, kita boleh timur kita tak guna otak lepas apa boleh Allah nak berima kepada Allah, kena guna otak ha, tu nak tanya banyak sikit ada. nak tanya acak kali, apa ketika ke, ke kita nak berima kepada Allah tu, guna otak tak salah gunalah otak kering kita ni bime selalu dah ikut dia rakyat ah eh? suponlah kita terima israk mikraj malam ni eh? tak ada kena tak tanyo banyak hatu ke panggil brimah ke kecak dah ke tak dah ah eh? nah betul hatu dipanggil brimah sebab brimah brimah ni benda timo tak setimo dengan hati Allah Subhanahuwataala beri hidayat pada kita suruh timo timo percaya sungguh-sungguh pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bah tak percaya tulah nak naik peringkat as-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu naik peringkat Siddiq boleh gelar kata Siddiq ni situ dah sini sini sini kejadian tu. Orang lain kok masuk Islam stas-stas apa semua tak dan ngepecah habis. Jatuh bertak semula pula nak pakai gomo dan motor tu baik buat khabar somon. Tubik, suak khobah, suak tubik contik, contak, contak nah, tubik concek-concak sama satu. Nah, wa atum ya loddah mmm, Muhammad Mereng dah, Muhammad ni uh, orang panggil penyakit enam musim timur penyakit hot kita duduk atas. skor kata budak ni orang ni pasal penyakit fun furen setik mai som prakor yo lah dah ni, ni ni ni orang mai duduk typhoid selalu dah waktu big berita banyak kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang okay, orang okay, apa dia tidak siuman orang okay, otak ah tak sempurna setik mai som Ikut yang mana nak kata kan nak cuma mai Ime Abu Bakar oh mu suruh ke Muhammad Rayat mu dengar suruh ke Muhammad Rayat dia tanya Sungguh, aku dengar Muhammad Rayat oh kalau lagu tu kalau sungguh Muhammad Rayat aku akan percaya itu. patu ah, tu dia Rayat kata berjagi sekali jangan dia Rayat pergi straight pergi mekoh, uh, daripada Mekah apa uh, dia masuk al naik pada langit patu turun sekali gitu kalau ayat kata dia ayat kata berapa trip, dia berjalan lagi. Berlaku Isra Mikraj berapa trip, 3 trip, 5 trip pun aku percaya dan tidak ada perasaan syak sikit pun tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan as-siddiq yang banyak membenar. Cayau, cayau, cayau kok dia cayak pada Nabi Muhammad. Cayau kok orang ini kena tapis tu. Ngau yang lain. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad, Yusof kata tubuh keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerak kena bimik. jadi pengajaran sini itu besar sebenarnya. Nah, kalaulah kita tu boleh terima kejadian Isra Mikraj dan benda ghaibiat hak lain, maka bagaimana kita otak kita kita tak boleh terima dengan Allah, sifat Allah, kewujudan Allah, sifat-sifat Allah hak lain apa semua, kita kena terima. Tak tepilah otak tu. Jangan duduk mendahului akal daripada nakal. Takdimul aqli 'ala nakli. naqli hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nok nok nok buin men kena tanya akal dulu. Akal boleh terima, kau tak boleh terima. Kalau tak boleh terima, kita pergi cari kot lain, takwil kot lain, pergi duduk pisah kot lain. Hak tu bukan metod, bukan ajaran hak ahli sunnah wal jamaah. Demolah ayy suku sakat hak tu. Nah, kalau kita Ahl Sunnah Wal Jamaah kena ah, pengajaran yang pertama. Nah, pengajaran yang pertama malam ni. <coughs> Jadi, ba mai hak tu berlaku bila? Isra Mikraj berlaku bila? Oh, bang. Nah, berlaku bila ni banyak dah kita duduk dengar ni. Apa dia Syafiuddin Al Mubarakhuri. Dia ni Allah ulama Hindi India, ulama India nih, tapi mati dua ibu dua ibu nenek maknanya tak sampai dua eh? belas tak apa dua tahun, baru baru, baru. Nah, jadi ah, dia pun dok hijau di di arak Saudi Lama. puluh tahun lebih dia dok di Madinah jamiah jamiah Islamiah tu. Nah, Rasulullah Al Mu'abarakuri dia kaje kita, Nama dia ar Raheyul Mahtum. Saya yakin kata tidak ada pelajar yang ngaji di luar negrilah terutama negara Arab kecuali dia kena kena kitab nih dan kena bawa kelik kitab nih pada masa dulu Ar-Rahiqul dan sekarang lah ini, alhamdulillah, White Ar ni alhamdulillah eh, wa'isna telah terjemah buku Ar-Rahiqul Makhtum satu orang panggil jasa besarlah wa'isna dan orang yang duduk a uh, terjemah pun ada saway dua orang itu bekas pelajar lama di Jamiatul ah Fatani alhamdulillah. Ha eh, ah, tu Jamiatul ah Fatani itu boleh boleh keluar apa dia orang yang meng, apa dia terjemah buku Ar-Rahiqul Makhtum. Eh, nah saya siapa kita cuba kita, kita tengok situ. Nah eh, tu dia tengok dalam buku tu Ar-Rahiqul Makhtum. Masa tayadah. Masa tayadah. Eh, nah. Masa Melayu Jawi tak tan ni tak ada lagi. Ha bangunan ni kita ni terjemah buku sejarah buku kuning boleh hadiah Robitah pada masa 40 tahun dulu lah dekat dekat 50 tahun dulu Robitah dia ada mesyuarat di Pakistan Lepas pada itu, dia balik di Mekah di antara dia buat satu satu projek dan untuk nak cinta kasih kepada Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ehla buat pertandingan tulis sirah nabi kepada seluruh dunia eh, 50 tahun dulu lebih kuranglah lebih kurang 50 tahun dulu maka banyak-banyaklah hadahlah orang-orang ha tu daripada seluruh pelosok dunia 171 kitab ada dalam, dalam sejarah dia 170 apa dia hua hua huaเรื่อง 170 orang duduk bertanding pekak-pekak top berlaku dalam dunia pada masa itu Nah, mari semua negara Afrika, Eropah, Asia Tengah terutamanya, Nah, pada masa 50 tahun dulu, buat pertandingan hata makalah di hatta kita, apa semuanya satu buah kitab. 171 orang puluh satu, yeah, buat pertandingan ini kan kan pergot, relaan, atau katakan, buat nampun, buat nampun, buat nampun, buat nampun, buat nampun, buat nampun, Hak boleh lama satunya ni hak ni dan Safiyuddin Al Mubarakhuri. Nah, orang India asal. Nah, tapi dia ni ke Aceh Arab tu sekalinya Arab dah. Nah, India dia tu dia India Arab, orang, orang India dan tembang dia dah. Ah tu dia. Kitab dia hak asal pun hak Arab ni dah. Ar-Rahiqul Makhtum dia tak nama. Jadi saya nasihat kepada puak-puak kita kalau tak sibuk baca buku-buku sirah hak banyak, mana dah panjang terlalu panjang baca ni baca ar-rahiqul maktum hok basarak pas kalau tak tibasarak an bahasa thai ada doh ha basat thai baca ya baco baco 10 dia dia tebal 500 muka kalau hak ni hak sian ni tak ingat berapa dia, asal 500 ni atau muka lebih ha, tebal. nah tebal nah tebal jadi Baca baco 10 muka apa dia kepada ahli keluarga tiap-tiap hari itu Semalam ini, awak boleh 10 minit baca bahasa Thai. Nah, baca. baca sejarah Nabi. Kerana, dia panggil mungkin menjadi suatu wikcai, research. Jawah sirah Nabi yang paling lengkap, sempurna pada hak dalam Abaqla ni. Abaqla ni, hak ni dah. Ar-rahaikul makhtum. Eh. Nah. Ha, jadi kalau dia ambil lah segala buku-buku hak -buku dulu tu sirah Ibn Hisham, Al Bidayah Bin Nihayah, wa Al Nihayah waagi segala ulama sebelum pada dia tu, yakupo-kupo-kupo patu ambil hak hak mato mato mato saja dalam dalam mai bubuh dalam buku dia. Ah tu dia sebab tu boleh nama satu dia tu, hanya satu. Pekak dunia. Nah, jadi dia buat lagi lagu mana kisah ni bila berlaku Isra Mikraj ni dia mengikut kajian dia lah mengikut kajian dia ini, berlaku Israq Maqraq ini, ulama tarikh dan sirah berselisih kepada ni pendapat ni pendapat eh? yang pertama dia kata, berlaku sebelum daripada melantik Nabi lagi melantik jadi Nabi dia panggil Nah uh, apa dia, tak silap-silap berlaku pada tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Hang tu. Maksudnya tahun pertama kenabian. Tahun pertama. Oh. So, maksudnya nabi lantik kalau secara umumnya ha? umur 40. Umur 40. Ha, maknanya, ha maksudnya ha Sebelum daripada sebelum pada Nabi Hijrah tu 10 tahun. Kerana Nabi Hijrah umur lima puluh. Haa, itu pendapat. Haa, oh, ni pendapat siapa? ni? At-Tabari. At-Tabari. Haa, so dia kaji. Haa, kita disahirkan Sahih Kita tahu tak? Marajik dia ada, muka, apa-apa semua. Tengok dalam kitab At-Tabari ada ketemu. Yang kedua, dia kata berlaku setelah daripada dilantik menjadi Nabi lima tahun. Maknanya 45. Haa, tengok tikah. Israq Merah. Pendapat hak siapa ni? Pendapat hak Imam Nawawi dan Qurtubi ha. Dia biasa Imam Nawawi, kalau nak tahu Imam Nawawi tuh, Berlaku Setelah daripada menjadi Nabi lima tahun Nah, uh, Imam Nawawi dan Qurtubi eh? Yang ketiga Berlaku pada malam 27 Rejab Tahun yang ke-10 Setelah daripada Kenabian Haa, ni hak ni hak masyur pak kita kan? hak ni masyur Haa, tak suka dengan Imi Menawawi Imi Menawawi lepas pada jadi Nabi 5 tahun hak ni dok 10 tahun lepas jadi Nabi 10 tahun baru berlaku Isra Merah bila 27 pada Malaya 27 Rajab Haa, hak ni pendapat al al -mansur al Alamah Al-Mansur Furi Al-Alamah ni orang-orang ikut India maknanya hak tu hak hak hak pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat sebelum daripada hijrah 16 bulan iaitu pada bulan Ramadan. Pada tahun yang kedua 12 selepas pada kenabian. Maknanya setahun sebelum pada berhijrah. Sebelum Nabi hijrah setahun berlaku berlaku pada bulan bulan Ramadan. Nah, yang ke, yang keempat, yang kelima sebelum daripada hijrah setahun dua bulan pasal ni 16 bulan. Ni tahan 2 bulan apa? 14 bulan. Nah, iaitu berlaku pada bulan Muharram. Nah, pada tahun ke-13. Pada tahun yang ke-13. Nah, 13 selepas kelahiran jadi nabi. Yang keenam akhirnya sebelum daripada hijrah satu tahun juga tapi berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 13 tahun 13 maknanya pada masa nabi nak pergi hijrah dah pada masa nabi nak pergi hijrah dah ha tu ni pendapat ni lepas dia setelah daripada dia kaji habis semua buku, semua buku-buku yang berkaitan hak dia sempat nak kaji itu, tu ni pendapat ni dia buat rumusan dia buat khulasa kata tiga pendapat awal Merupakan pendapat yang doain. Tiga pendapat awal merupakan pendapat yang doain. Mana tiga pendapat awal? Oh ana? Tahun-tahun kenabian itu tahun pertama nabi lima lim, apa dia, lima tahun setelah daripada kenabian Pak Iman Nawawi dengan Qurthubi doain juga. Lemah. Dan tiga 27 puluh rajak. Tahun yang ke-10, kenabian pun, pendapat yang baik. Tiga. Haa, tu? Haa, ni? Girojok lah. Girojok tu. Nah, lepas tu dia wakil lah. Dia wakil hurai, gapa semua tak nak kacak hak ni. Lepas tu hak mana? Dia sendiri tak ada tarjah gapa. Tak ada duduk nak wakil kata, tetap boleh tu. Tak ada. Tapi, dia wakil rumusnya kata, berlaku sebelum hijrah. Selepas daripada, kenabian. Jadi, nantik nabi bulah bila tahun berapa tak ada hak dalengan yang betul-betul di ada dok tu ah tu hak secara ilmiah nah fakta saka ilmu kamu hak dalam wei panggil kita nak pakai secara masyhur nah orang ini dia panggil pendapat masyhur hak jadi diterima oleh masyarakat kita semua ni dia panggil boleh rajak wallahu alam lain mana tak tahu tapi kita kena ingat kata boleh rajak ni dia ada juga kadang-kadang dia boleh rajak ni Tiga belah rajak ni lepas ini dah ni dah. Ni berapa dah ni? Nebelah ni. Nebelah oh, ke apaan rajak? Tiga belah rajak baru ni. Sayruah baru ni tu. Balik syiah. Dia boleh rajak ni. Boleh yang syiah. Buat keramaya. Satu keramaya. Kerana dia kata. Boleh rajak ni hari keputeraan Ali bin Abi Talib. Ali Terutamanya pada Malaya yang ketiga belah. Tiga belah rajak. Tiga belah rajak. Tiap-tiap tahun dia buat keramaya. Dia buat maluk lah dia buat maulud tu. Syiah. Ni Syiah Lega ni. Ya. Ada YouTube, ada apa semua duduk banyak ni. Kalau kita ada nak, nak boleh baca dalam YouTube boleh tengok. Ha 13. Ah 13 Rejab. Malam 13 Rejab dia buat maulud. Cuma dia tak sebut Maulid. Dia sebut wiladah. Ha tengok depanlah. Beranak siapa ya? Maulid takut mengacau dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tulis wiladah keputaraan Ali bin Abi Talib. Ni hak terbaru ni nah kat twa dia dok banja nah mai royak kata supalah len cuman len itu dia baru baru duduk sebar nah kalau kita dok ikuti ajaran-ajaran syiah daripada kitab dia daripada ceramah-ceramah dia hak masarak ni lama dah gapo di antara dia sebut malah mala 13 bang dia kata Fadila ali radhiyallahu anhu ni imam ali ni siapa kok sebut dalam apa dia Allah sebut dalam Al-Quran kelimah Ali ni sama ada makna ataupun dengan kelimah Ali sebanyak 300 kali sebut dalam Al-Quran kita cari temukan ni 300 kali di dalam lebih daripada 50 ayat 50 surah lebih daripada 50 surah ayat 300 ayat 300 kali Allah s.w.t. sebut Ali sama ada makna secara tersurat-surat uh, uh, ataupun secara makna. Apa? Bod yak waktu baik gitu. Ya, kena wari, bahaw. Bahaw. Dia tubik, ya, ya, kena wak ibahum. Bahum gaya kerongsang tu baik bahonda. dah. bahonda pun dia kena ambil ayat tu. Ha, ni Ali ni, ha, ni. Pak ni Ali ayat ke Ali, Ali, Ali belakot. Nak wit tupik nak ni tumbik 300. Nah, ha terjadi jadi mungkin tak tahu Allahu alam saya pun tak tak berani nak katalah Bapak boleh jadi masyhur apa dia 27 rajab tidak masalah cuma dia panggil tepat tarikh tak ada di masalah nah tarikh sebab apa? sebab pada masa dulu sebelum daripada nabi nabi nak jadi bangkit jadi nabi tak ada orang mari duduk catat sejarah dia lah hanya ambil tu dia jadi hilang. tapi setelah daripada uh, nabi duduk di Madinah keadaan tertentu ada orang duduk catat sejarah ke apa so tu dia dia catat catat bila berlaku perebatan apa yang uhuk kondoh ada orang duduk tulislah sejarahnya sebelum pada tu awal panggil secara umum gitu secara umum nah ha ah, tu dia baru bagaimanapun hak pentingnya pengajaran tu dah pengajaran jadi selain daripada kita boleh pengajaran hak besar uh, dalam a uh, Isra Mikraj ni dengan masa yang singkat ini, uh, selain daripada Semajaya lah, eh, saya nak uji kata boleh raja. Kalaulah kita boleh terima kejadian isrok merok ni berlaku boleh rajak dengan pendapat yang tajam, eh, dengan pendapat yang tajam, jadi kita boleh buat boleh ni sebagai boleh rungga -rung, apa satu boleh rungga -rung Semajaya kanu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan ning nah kejadah dalam kejadian Isra Mikraj ni fardu semaya kita knoah wak ronarung lagu mana wi anak-anak kita keluarga kita kapung kita masyarakat kita ni wi jadi terlalu berat dengan bak-bak semaya wi jadi wi jadi dian dian ronarong semaya sebab buku semaya ni kita napak ya kata kata kita duk semaya belako ni tapi bawa kita gilong-gilong di satu kampung masuk tiap-tiap rumah serong sebab-sebab rumah dalam rumah tu serong pula tiap-tiap aya -tiap oh perato kau ko ko tu ko tu dalam satu cuncon nak kata berapa cuncon ha nak kata 100% dak orang semaya dalam cuncon kita ambil pada umur lima 15 siapa sup orang yang duduk, sakit tak kate tu semaya berlaku tak ada siapa jam. Jadi buku semaya kita ni jadi nampak longgar. Terutamanya waktu sakit, waktu apa waktu uzur, waktu sape. Sape kalau masa dulu lelan ni wallah wala Sape dulu nak pergi ke Mekah tak semaya tu. Dok tak kata tapi tak semaya. Aku tu saya ingat saya naik-naik katapi sekali dengan hu hujat. Dok perhati lama eh tak semaya tak haji. Dan masa pakok pun, dan masa pakok pun yang Pakar, sebaik malam, nak turun di jalan tu. Jadi, adat tu. Jadi, kita duduk perhati subuh, tak main. Tak semayah. Kerana apa? Kerana panggil mudah. Begitu mudah. Begitu mudah untuk nak buat alasan nak tinggal semayah. Lepas tu, pakar kodoh. Pakar-pakar kodoh. Duduk Mekah dah, masa dulu pun. Nihak je, tu tubek jen pula. Duduk Mekah dah, tak semayah juga. Masa dulu bang masa dulu. Ha, jadi habislah habis masa tu habis masa. Tu. Tapi lah neng, batinmu anak-anak baru generasi baru ni, stage mana neng kita boleh bela anak-anak kita ni semajer? Kenapa? Allah hak ni rong udon pun duduk, oh, ya, pok-pok pukamka, pok mana? Hak five paman, kongko hak duduk duduk krusuh uh, apa dia duduk igak anak-anak kita neng remaja kita hak duduk tit. Gapo? Ya, baik kat rumah gapo semuanya. Ada mal duduk kupu lima puluh 50 lima puluh gajah ni ambil lima puluh orang ni ikat, ikat, ikat, ikat. Dia tanya, sorry, sorry, sorry, berapa orang semaya? Cukup lima waktu. Lima puluh orang, seratus peratus, yang kata, tak, Atu no, kata, tak semaya berlaku. Itu orang kata apa bila tak semaya sekarang ini, dia mudah pergi duduk, kena serai, segala penyakit, hot learning hot hati semua, hati nah, dulu-dulu. Islam ini, dia duduk jaga dengan buku semaya ini, tengok lebih daripada syani'at lain. Lebih daripada fardu lain. Fardu lain tak ada masalah. Bos Maya sekarang nyab baik dia. Nah, Wakmur ahla kabil salah, alaiha. Amfu. Ah, tak ada ayat lain Wakmur ahla kabil biza kah, Wakmur Tak ada. Tapi Bos Kena suruh, anak-anak kita, keluarga kita, Kena Maya. Oh, mau tujuh tahun lagi. 8 tahun dok kawasok mau dok tengok separang sok mau tahun. Dok dalam kuap kum, di dalam keadaan kawup kum Bagaimana dia panggil? Oh... ...dalam masa 8 tahun Haa... Itu saja siapa anak dah terado Kalau dia itu jaga sungguh anak umur 7 tahun Siapa umur 14, 15 Maka dia akan tidur jeneralah insyaAllah Dia kerja berat sungguh Pada masa 8 tahun tapi dia akan tidur jeneralah Dan anak dia umur 15, 19 Tapi siapa-siapa cuai, ralik, tok tak padu Tukuh umur 7, 8 tahun ni Dia akan tidur jeneralah makan nasi tak lalu nah anh kisah apa kih nah satu yang keduanya, kita baca Isra Mikraj ni ayat mula-mula tu auzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallazi eh? subhanallazi Subhanal asra biabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Atas sekat itu ya So Allah-Allahnya surah Isra' ini Ini lagi baca so, ya. Kita tak baca ayat-ayat lain lagi Surah Isra' dengan rengkahnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala May duduk wa yak cita Nabi Isra' Ma'raf So Selain daripada Nabi doa yak kelebihan Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungannya dua tu. Sampai kelonin pun ada hubungannya itu. dalam Al-Quran. Nah, sejak, sejak Haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungnya semua. So Kita tak lebih pada tu dah. Tak baca dah surah Isra. Sedangkan surah Isra ni mengikut mufassirin, nama dia surah lagi nama surah apa? Surah Bani Israel Tak mungkin Masyarakat kita Yang baca Surah Al-Isra' Subhanal Daji Sokma Sokma Yang duduk sambut peristiwa Isra' Me'raj Tetapi buta dengan perkembangan dan sejarah Bani Israel jadi siapa-siapa ada setengah tu chef-chef kita dah belajar dulu dia kata kalau mungkin nak kenal bani Israel, nak kenal Yahudi, nak kenal apa musuh-musuh Islam, mula baca surah Al Isra. Kaji semua-semu. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala membongkar rahsia, na perangnya, serta dengan nihayah kesudahan buah bani Israel ini dalam surah Al Isra buat satu ancaman en udum udna kalau mengulai sekali nak mengena nak gapo kami juga akan ulas semula untuk nak mengazab dan menjahannamkan kamu jadi kencang okay. gitu sebab tu selain daripada kita belajar Isra Mikraj tengok kejadian li nuriyahu min ayatina ayat-ayat Allah yang nabi duduk tengok apa semua. hak tu tak ada apalah hak tu hak tu jadi rutin hari-hari kita kena buat mengikut tahun ni tapi masyarakat sekarang ini kena pelbagaikan kena pelbagai-bagaikan oi panggil gapo pengajian Isra Mikraj -Ma tu maksud sayanyo boleh gi do nak ulah hak tula hak tula nak tahu pun tapi gi buka bucu-bucu lain untuk nak buka <tu> <sequence> kepada rakyat untuk nak buka kepada masyarakat oi-oi masyarakat semua sumon biar mereka ni kena sungguh terutamanya kepada generasi baru tentang kejahatan dan kezaliman Bani Israel Sebab tak mungkin kita mai duduk kat Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Haram, tapi Al-Masjidil Aqsa kita tak tahu. Nah, kita tak tahu gapo dok jadi lor ni, kejadian Allah dok derita, dok teriak, dok menangis, dok kena roboh, dok kena ah uh, bunuh, dok kena macam-macam tiap-tiap hari, perkara rutin. Takor rutin berlaku di apa dia di Al-Masjidil Aqsa nah ah tu dia lepas tu Al-Masjid Al-Aqsa dia panggil landi tiga tiga haram, tiga haram kan masjid Madinah Mekah Madinah dan Masjid Al-Aqsa Masjid Mekah Baitullah apa dia Al-Masjid Al-Haram dengan Masjid Nabawi tu ada orang jaga doh Khadimul Haramain Syarifain betul. Gajo, Gajo Saudi kan dalam negeri dia tak ada masalah ada orang jaga. Ada orang cara. Ada orang buranak som sayam. Tidak kerti-kerti, siapa keluar ni pun? Duk peluah siapa, Sejik Madinah dengan Sejik Mekoh. Pak kita tahu ke tak, siapa mai duduk jaga Masjid Al-Aqsa? Khadimul Masjid Al-Aqsa, siapa? Eh? Siapa? Yahudi? Yahudi bukan buka khadim, khain, nginak, huyacur siapa hak sebenarnya khadim al alaqsa Allah Subhanahu wa taala nak serah pada ummah ni semua sebab tu dia tak lantik seorang-seorang tak ada siapa pemimpin mana nak jaga untuk nak jadi tak dia jadi khadim almasjid alaqsa tak ada kenapa kerana diserahkan kepada ummah kepada para cacat pada umat Islam seluruh tolong jaga ha tengok malak dah Ini satu amanah amanah saya pada nunggu lagi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang duduk bui atau panggil uh, apa dia satu amanah dan menjadi satu wasiqah kepercayaan baik, sanya wakah wakah masjid al-aqsa ni siapa keliling tu tak ada jadi milik siapa sembilan puluh rai luah dia masjid al-aqsa nah kalau kita sebaru-baru gila ada 90 rai tu masuk dalam pagar dia tu boleh sembahyang sejjak mayat ma ma ma hayak masjid al-aqsa bukan masuk buka masuk dalam bangunan sejjak duduk Sejak tu sikit ya, sejak dua atau sejak kita dah kata dulu, sejak Dom Dom Dom Tong tu, hak tu sejak Aksa, hak buké, buké hak tu, hak tu sejak Sayyidina Umar, sejak Umari, sejak apa nama, sejak Syaikhroh, masih Syaikhroh, hak masih Aksa, hak dia dok kenanya, salah lagi naik naik naik, naik dia ke sebelah, sebelah mana, sebelah terpulang, ke sebelah jatuh, naik naik kot, naik kot ni, hak bangunnya hanya pak segi itu, ha, sejak hak tu, hak tu perbukan masih Aksa. Al-Masjid Al-Aqsa adalah kawasan luar. Dalam Pagal Wah semua. Ada beberapa masjid. Semua 90 rakyat itu dikatakan Al-Masjid Al-Aqsa. Dan di situlah berhimpunnya Nabi dan Rasul sebanyak 124 ribu. Untuk nak menunggu Nabi Muhammad SAW jadi imam. Untuk nak jadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Merah maksudnya tidak ada satu jeka pun dalam tanah 90.000 90, 90 rai itu kecuali dipijak oleh semua al-anbiya wal mursalin sebab tu Allah panggil allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina berkatnya Masjid Al-Aqsa situ fa haulahu tu bukan haulahu ni syam semua yang Allah Subhanahu wa taala memberkati kawasan-kawasan kawasan kawasan -kawasa Al-Masjidil Aqsa ulama tafsir kata Abu Wah Syam semua tu berapa butir lagi hak tohem hak tohei to berkat hak malaikat-malaikat mari pakak duduk ah letak sayap dia untuk untuk beristighfar dan berdoa kepada orang Al-Masjidil Aqsa ni hak ni wa ma haulahu yang merangkumi plasting Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian apa dia di Lubenan dan sebagainya. Huktu wa mahaulahu itu. Jadi luah, kau luah lagi. Jadi kalau sejik sejarah. sejik hara, tak ada luah lah. Mekoh, suti Mekoh bukan hara. Nah, kau Arafah bukan, bukan tanah hara. Arafah, tak tegak. Sejik situ, ya? Haa, tu dia. Sejik Madinah, kau tengok lagi nah sejih sejih harian ini ada semua kata dalam muka tu jadi sejih harian berlaku ada juga yang ada orang kata tak ada masalah tapi kalau Al-Masjid Al-Aqsa jelah allazi barakna yang kami memberkati sekeliling dan sekitar Al-Masjid Al-Aqsa hebat lagi berkat Tuhan Tuhan. Jadi sejarah-sejarah seperti ini sepatutnya dikemuka, diajar dan di, diulang kali Dalam berlakunya oleh panggil kejadian Isra' Iraq Ma nah malam ni qadatu dululah lepas tu kita nak tahu pula majlis lagi nah insyaallah qadatu dulu wallahu al muwaffiq wal hadi ila sawai sabil aku qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh